Assalamu'alaikum Sobat Aski berkah techno semoga dalam keadaan sehat mau tahu cara mudah buat undangan di word dengan banyaknya tujuan undangan mau tahu cara mudahnya langsung disimak aja ya mau oh, satu-satu mengerjakan seperti ini sudah cara lama ya gimana caranya agar lebih cepat kita buat di Excel ya datanya setelah datanya di Excel sudah siap kita simpan, sudah disimpan. Kita masuk ke Word lagi ya. Kita buka select reception, terus kita pilih yang kedua: US and existing list. Setelah kita pilih, kita ambil yang tadi kita simpan ya, yang di Excel tadi datanya. Kita oke okay aja, terus ke insert media, nah, kita pilih ya nama, terus jabatan atau legislatif yang kita mau undang ya. Setelah itu, kita preview result. Baru deh kita tinggal pilih ya, nama-namanya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.